Pertama, buka aplikasi BliBli, -Bli. lalu ketik minyak goreng kunci emas 2 liter, lalu oke. belanjaan lalu oke okay. Lalu pilih centang pilih belanjaan Lalu klik lanjut checkout Lalu pakai Lalu klik pakai cashback 21.450.000 pakai pakai lalu klik lanjut bayar. Lalu kalian pilih metode bayar, lalu klik bayar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan buat kamu yang udah like video ini, komen di bawah video ini, subscribe channelku, dan share video ini, aku ucapkan terima kasih banyak, subscribe.